Bukan rahasia lagi, Indonesia memiliki beragam destinasi yang mengagumkan, salah satu di antaranya adalah air terjun, ada banyak yang terkenal, bahkan masih banyak lagi yang belum ditemukan di pedalaman hutan Indonesia. Dari sekian banyaknya air terjun di Indonesia, di sini saya akan merekomendasikan 10 air terjun yang ada di Provinsi Nangre Aceh Darussalam. Mungkin saja masih banyak di antara teman-teman sekalian yang ingin mencoba untuk berkunjung, langsung saja kita bahas satu persatu. Sebelum mulai pada videonya jangan lupa like dan subscribe, agar kita tidak ketinggalan mengenai tempat wisata air terjun selanjutnya. 1. Air Terjun Suhom Wisata air terjun Suhom ini terletak di desa Suhom kecamatan Long, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Air terjun ini memiliki sumber air dari sebuah bukit dengan tumpahan air setinggi 20 meter. Posisi air terjun ini terletak di tengah pemandangan alam yang indah. Air terjun ini terbagi dalam tiga tingkatan, namun Anda tidak diperbolehkan naik ke tingkat dua dan tiga, untuk alasan keamanan karena pembangkit listrik bertegangan tinggi ada di sana. 2. Air Terjun Kuta Malaka Objek wisata air terjun ini terletak pada desa Samahani Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Air terjun Kuta Malaka merupakan sebuah air terjun yang memiliki tujuh tingkatan. Bahkan ada yang mengatakan, air terjun ini memiliki jumlah total 20 tingkatan. Tersembunyi di balik perbukitan, menjadikan kondisi alam sekitar air terjun ini masih sangat alami dan asli. Ketinggian air terjun di berbagai tingkatan berkisar antara 3 hingga 6 meter saja. 3. Air Terjun Tansaran Bidin Secara geografis, letak air terjun Tansaran Bidin berada pada desa Tansaran Bidin Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Pesona alam yang ditawarkan di sekitar air terjun pun cukup menawan, terdapat tebing batu yang menjulang tinggi serta dipenuhi tumbuhan hijau. Di bawah air terjun Tansaran Bidin juga terdapat sungai yang memiliki aliran cukup deras. Wisatawan bisa mandi, berenang atau merasakan sensasi berdiri tepat di bawah air terjun dan menikmati setiap air yang jatuh. 4. Air Terjun Terujak Air terjun Terujak ini masih terjaga kelestariannya, dengan panorama alam yang dipenuhi pepohonan dan deretan bukit, serta bisa menjadi pemandangan yang sangat indah. Air Terjun Terujak merupakan tempat wisata air terjun yang berada di desa Terujak, kecamatan Serbayadi, Kabupaten Aceh Timur. Di sekitar air terjun Terujak wisatawan akan menemukan bebatuan besar yang seolah menambah kecantikan tempat wisata ini. 5. Air Terjun Pria Laut Wisata air terjun ini berada di desa Pria Laut, Kelurahan Iboi, Sabang, Aceh. Panorama alam yang sangat asri menjadi andalan lokasi wisata yang satu ini. Memiliki tebing bertingkat-tingkat dengan tinggi sekira 15 meter. Air terjun pria laut memiliki kolam jernih di bawahnya seluas 10 meter. Selain merasakan segarnya air terjun pria laut, Anda juga dapat bisa berendam dengan gigitan ikan-ikan kecil gararufa. rufa. 6. Air terjun Ceoraja Air Terjun Cerace merupakan air terjun di Kabupaten Bireuen yang letaknya tersembunyi di balik hutan, menawarkan keindahan air terjun dengan tujuh tingkatan berbeda. Secara geografis, letak air terjun Cerace ini berada pada Desa Samagadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Air Terjun Cerace juga membentuk sebuah kolam alami yang tepat berada di bawah air terjun. Di kolam ini, wisatawan bisa mandi, berenang atau sekedar duduk di bebatuan dan mencelupkan kaki ke segarnya air. 7. Air Terjun Kolam. Air Terjun Kolam merupakan tempat wisata yang menawarkan pesona air terjun eksotis yang berada di tengah hutan belantara. Keunikan air terjun ini terdapat pada aliran air terjun yang terbagi menjadi dua serta ketinggian yang mencapai 75 meter. Kamu bisa bermain air, mandi dan juga berenang sembari menikmati segarnya air. Atau kamu juga bisa merasakan deburan air yang jatuh dari ketinggian 75 meter. Secara geografis, letak air terjun Kolam berada pada desa Sidomulyo, kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. 8. Air Terjun Tujuh Bidadari Air terjun Tujuh Bidadari dikenal memiliki panorama alam yang sungguh indah dan mempesona. Tersembunyi di dalam hutan belantara yang masih liar, tempat wisata ini seolah terlindungi dan terjaga kelestariannya. Air terjun terdiri dari tujuh tingkat dan masing-masing memiliki ciri dan ketinggian yang berbeda. Secara geografis, letak air terjun tujuh bidadari berada pada desa Pulau Meuria, kecamatan Geredong Pase, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. 9. Air Terjun Krueng Ayon Air terjun Krueng Ayon memiliki ketinggian sekitar 30 meter. Air terjun ini berada di tengah perkebunan sawit dan hutan belantara di Gunung Idieng. Lokasi air terjun ini berada tepat di Desa Krueng Ayon, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Jarak ke lokasi air terjun itu kurang lebih 145 km dari pusat ibu kota Provinsi Aceh itu atau memakan waktu 4 jam. 10 Air Terjun Pecari. Air Terjun Pecari adalah salah satu lokasi wisata alam yang belum tersentuh di pedalaman hutan Belantara Janto, ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Air terjun yang memiliki tujuh tingkat, dengan memberikan keindahan air jernih yang mengalir di sela bebatuan, pemandangan hijau serta air yang cukup jernih, di sanalah terletak Air Terjun Pecari yang menawarkan berjuta eksotis keindahan alam yang memukau. Itulah 10 rekomendasi tempat wisata air terjun yang ada di Provinsi Nangre Aceh Darussalam yang harus kamu kunjungi. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya.